Oke, okay, sahabat desa, kembali lagi di channel Mas Kali ini kita akan tes menginput data APBD pada monep DD. Ya, kita di sini ada ditampilkan dengan menu. Kali ini kita akan menginput APBD. APBD kemudian di sini ada rekapitulasi, ada progress, ada verifikasi. Nah, kalau mau menginput ya, menginput APBD kita klik di progress. Nah, kemudian kita masuk ke desa-desa yang akan kita input. Nah, di sini ada kolom aksi. Di sini, kalau kita mau input, klik di sini. Kemudian, posting APBDES awal. Nah, kalau kita belum punya template, kita harus download dulu template di sini. Download. Kemudian kita cek. folder ini bedes untuk desa yang bersangkutan. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwasanya ini harus diisi semuanya jumlah anggarannya. Kemudian juga jangan lupa untuk mengisi sumbernya. Misalnya pendapatan desanya berapa? Ya, di sini sumbernya pendapatan desa, kemudian dana desa. Berapa ini harus diisi Jangan lupa sobat-sobat desa Untuk mengecek Ini ya kode rekeningnya Ini harus disesuaikan Dengan APBDES Yang ada pada Format 1C Ini contohnya Format 1C Nah kita input Berdasarkan uh, 1C atau ke APBDES yang dari desa Setelah kita input, ini diisi semuanya. Jangan lupa untuk mengecek uh, kode rekening, ya. Kode rekening jangan sampai salah, sumbernya jangan juga sampai salah. Nah, seperti biasa, sobat desa, di sini kita nanti akan ditemukan kepada... Uh, Sumber dana ya seperti ini ya. Ini sudah saya input yang Desa Parit Ujung Tanjung berdasarkan uh, pendapatan jenis kegiatan uraiannya ya. Nah. nah seandainya kita menemukan dua sumber dana kita harus memisahkan terlebih dahulu dengan cara menambah kolom ini di sini kemudian kita copy kita copy kemudian kita paste di sini. Nah, kode rekening tetap masih 10104. Uraiannya tetap sama, cuman yang hanya menjadi pembeda adalah sumber dananya. Yang pertama adalah ADD, yang kemudian yang kedua PBH. Oke. Okay. Di sini harus kita pecahkan terlebih dahulu berdasarkan uh, rap 2 ya, sobat di saya rap dua. Kita harus pisahkan ya, kita harus pisahkan antara sumber pendapatan ini ya, ini, uh, ini kita cek di rap 2 ya. Kode rekeningnya 104. Nah, di sini ada sumber dananya sobat saya. Di sini ada PPH semuanya. Di sini ada ADD, di sini ada ya, karena ada dua sumber. Nah, kita hitung sehingga hasilnya begininya 15 juta. Kemudian PBH ya, pasta spesial supaya ini. Nah. nah, kodenya tetap sama ya, kodenya tetap sama, kode rekeningnya 10104. Kemudian uraiannya tetap sama, cuman yang menjadi pembedanya adalah sumber dananya, ADD dan PBH. Begitu juga yang lain seperti ini. Kemudian yang ini. Kemudian ini. Ya, untuk Pilkades ada ADD, ada PBK. Kemudian ini harus dipisahkan berdasarkan RAP2. Di situ sudah dijelaskan uraiannya RAP2-nya. Sumber dananya. Yang ini juga setelah kita pisahkan baru kita upload kita unggah ya kita unggah kita unggah kita cari file -nya. on every day. tadinya data ide ya. Oke. Kita tunggu apa yang terjadi. Oke, jumlah 848 baris ya. Ini bisa kita cek. Ya, sumber pendapatannya Dari mana saja Sesuai dengan yang di ini ya Kemudian uh, kita, Kalau kita langsung Submit, maka munculnya Begini Nah, error, kolom PKTD harus diisi Nah, ini sesuai dengan keluhan kita-kita Semua ya, lupa Maka kita harus isi uh, Kolom ini Nah ini harus sampai selesai. Yang merah-merah ini kita isi berdasarkan PKTD, sarpras non PKTD dan non sarpras press 104 Permendes nomor 7 dan untuk mendukung SDGs e, keberapa. Nanti kita pilih semua kolom-kolom yang ada di sini. E, misalnya gitu. Kalau sudah selesai kita submit untuk verifikasi. Konfirmasi submit. Oke berhasil di sini ya. Nah, kemudian kita keluar, kita masuk ke akun PD untuk verifikasi. Oke, langsung. Ini karena kemarin hari Minggu ya, Sobat Desa. Ini kita langsung APBD, ya. progress, kemudian verifikasi. Nah, verifikasi di sini ada abang khusus yang Idul Putra tadi ya. ya. Saya ini Nanang Paharosi yang ini verifikasi. Kemudian kita setujui konfirmasi setuju. Oke, okay, selesai. Kita cek sudah bang. Oke, okay, kita tengok progress kita. Eh, uh, lumayan ada tiga desa dari 12 Nah, oke sobat desa, jika ada pertanyaan tulisnya di kolom komentar. Thank you.